Ya Allah ya Rabb, tenangkanlah, amankanlah Indonesia negeri tercinta ini. Jauhkanlah kami segala bala dan cobaan. Jauhkanlah dari bentuk segala fitnah yang akan merusak dan memecah belah umat bangsa tercinta ini. Pagarlah negeri kami, kuatkanlah NKRI ini. Tumbuhkanlah kecintaan kami kepada bangsa dan tanah air ini. Ya Allah Jauhkan dari segala cobaan dari, dari cobaan dan malapetaka Balak yang akan turun dari langit Ataupun yang akan tumbuh dari langit Samatkanlah bangsa kami persatukanlah bangsa kami berkahilah bangsa kami makmurkanlah ekonominya berkahilah ekonominya berkahilah pertaniannya, sehingga menjadi kekuatan-kekuatan apa yang telah engkau berikan kepada bangsa kami Allahumma Hasanah